Di mana sekarang ini? Di mana? Hah? Di Dubai. Di, di Dubai. Dubai? Kita udah lama di Saudi. Udah, tapi gak ada kaya-kaya. Gak ada dapat apa-apa. oh Sama itu udah semua. Kan kebutuhan juga kan. Enggak enggak enggak punya apa-apa yang penting anaknya kan sekolah tinggi ya enggak Iya, hmm. saya enggak punya hmm, anak keluarga, nih. Keluarga ibu. Hmm. Ya, setidaknya yang penting, ya, penting bisalah berbagi ada rezeki sedikit dibagi sama orang. Hmm. Berbagi, ya. Iya, gitu. Yang penting anak kita enggak kayak kita lah jadi jadi kayak gini ya. Yang pen, ya hmm. eh pokoknya anak kita lebih dari kita aja gitu. Jangan kita ikut kita di di Dubai, di Dubai kerjanya iya, nih. di Dubai berapa, berapa gajinya di Dubai? Seribu lima ratus mahal ya, mahal ya. waktu itu saya hmm. di Dubai waktu itu dulu ya tahun berapa itu kan cuma delapan ratus di Dubai itu. Aku tahun aku berangkat dua ribu sembilan belas seribu dua ratus seribu dua ratus. Oh, oh, 2019 di Abu Dhabi 1.200. Pindah hmm. lagi ke majikan, ngabisin kontrak. Hmm. Uh, 1.300. Nah, sekarang naik lagi nambah kontrak. Ya Allah, alhamdulillah. Dulu itu berarti saya, Berarti itu saya di situ itu tahun tahun berapa itu 800 gajinya. Sekarang berarti... di di Saudi saya dulu 2009 kalau enggak salah mah 2009 pergi di Saudi ke Saudi hmm. 800 sama iya dulu tapi sekarang kan uh, 1300 kalau syarikat di sini kan 1300 hmm. iya sih saya, gimana gimana majikan saya, juga teh iya majikan begitu -gitu aja kalau saya nih kan saya kaburan buronan jadi ya hmm. jadi lumayan lagi sama aja sih, sama aja. Saya juga kok. Sampan gajinya disebut. Kaburan sama mm -hmm. Tapi di Dubai, kain kaburan paling paling murah 1.3, 1.500. Yang oh, di yang di pintar bahasa uh, yang pintar bahasa ya itunya bahasa Inggrisnya. Mm -hmm. uh, lebih mahal lagi, mm -hmm. yang masak apalagi kalau kaburan kan. Ya kalau saya kalau saya Gimana? dulu datang ke sana di Dubai, saya ada pengalaman kabur tuh dari dulu kabur saya di Dubai itu <laughs> di Dubai nggak berhasil malahan saya nggak pernah pegang uang di, di Dubai itu kan ya uh, sering dipukul aku sama agent ujung-ujungnya pulang, ini hmm. ya, dapat majikan. Mama <laughs> yeah. karena, karena dulu itu kan nggak ada nggak ada. Channel dari luar misalnya kalau di, di sini kan udah ada Facebook aku boleh um, teman-teman luar sana jadi oh, benar-benar kita... sekarang, nah. ma nah, uh -uh. sekarang makanya aku di sini kan bisa kabur karena asongan dapangan ayo lah daripada kepikir dicari kayak gitu jadi keluar kalau di Dubai itu kayak umur lah waktu masa saya itu nggak pegang oh, sekarang ya ada sih tempat-tempat tempatnya yang komu-kumu hmm. ada juga iya. pasti teteh dari mana tapi dari nah, mana saya, Padang, Padang. Terus mm. <laughs> suka, Tengang. suka. Aku dari Kerawam, dari Sunda. Iya, cuma saya di sini juga kan kebanyakan Sunda semua. Iya. Mm -mm. Ya Allah, sukses terus di sini itu ya, sayang ya. Oh, amin, saling doain ya Teh ya. Ya. ya teh kapan <tuk> rencana <tuk rinjana rinjana pulang? Belum ada rencana pulang kapan ditangkapnya si Abang Jabo aja kalau <literat> <tulek> <tulek> <tulek> <tulek> yeah, kalau saya kapan ditangkapnya si Abang Jabo aja saya udah pasrah kalau untuk niat untuk serahkan diri sendiri belum ada tapi kalau siabang Jabo udah nangkap ya udah masalah makan nombor apa lagi iya benar sih pintar-pintar kitanya aja iya tapi kalau di Dubai itu kan nggak terlalu parah ya di Arab Saudi kalau di Dubai di Dubai kalau kitanya eh, emang katanya sih ngedenger mah kalau misalkan kena gitu ya terus kitanya juga megang uang ditanya mau mau apa mau kerja apa mau pulang kalau mau pulang iya. ya langsung dipulangin nunggu punya duit mah A, kalau, kalau nggak punya kalau nggak dia... punya duit mah sama enam bulan iya jadi begini kalau di Arab Saudi karena aku ini kan udah 8 tahun kaburan yang oh. eh, Jadi kalau dia pulang. Enggak pulang. Melu <laughs> ada hatinya, Ning. Dapat uang. Kaburan, tau kan kaburan kita juga kan beli makan sendiri, berobat sendiri, bayar kontrakan sendiri di. bener, nah, benar benar, benar. Gajinya, aku juga sama. Iya. Kalau di Arab Kenapa diharapkan banyak yang ketangkapnya yang akan uh, viral di Tiktok yang ditangkap banyak orang lalu dimasukkan dalam oh, mobil tahanan itu kan banyak itu. Karena kenapa mereka ditangkap begitu? Karena mereka itu suka keluyuran, maksudnya itu suka pergi ke istirahatan, buat musik, otomatis kan ditangkap. Saya itu selama hmm. 8 bulan di sini ya udah dua kali saya ditangkap polisi tapi seperti yang, seperti yang kamu bilang itu kita ditangkap itu kita ditanya mau kerja apa enggak kalau sendiri uh -oh. aja iya kalau sendiri yeah. aja kita tidak diperpanjangkan ah uh -huh, benar-benar tapi kalau hmm. banyak orang kita dalam keadaan banyak orang pelan hmm. iya bahaya memang akan yeah. dipulangkan langsung gitu. ah, benar sih sama juga di sini hmm. juga tapi di sini katanya ada kebebasan buat pacar, buat punya pacar ya kalau misalkan ditangkap ditangkap sama pacarnya tetap ditanya mau pulang apa gitu katanya juga atau hmm. juga nih kalau di Dubai kan gak terlalu panas kalau di sini tapi di sini banyak oh, iya benar tapi sekarang <tuh>. sekarang Saudi gimana katanya ada aturan bebas cadar ya majikan majikannya Ma -majikan, bebas cadar iya, ada majikan aku ini majikan aku ini sekarang gak ada cadar dia punya cadar payadarnya yang yang aku uh, seperti siapa uh, lagi mana sih suara ini sudah habis jaringannya <tuk> anggap, <tuk> ada ada telepon masuk ganggu aja. Jadi kalau di Arab Saudi sekarang ya kalau di Arab Saudi itu sekarang majikan boleh bawa mobil. Dulu kan nggak boleh nyetir mobil. Hahaha benar. Dulu kan boleh. Sekarang sekarang sebagian ya boleh sekarang juga nyetir mobil sendiri. Oh sebagian majikan itu nggak pakai sadar boleh keluar. Majikan. dia katanya ngedengar makan sekarang aturannya ada aturan dibolehin lepas iya, cadar iya. majikan jadi yang pakai cadar itu yang badu-badu yang kayak kita yang Arab Saudi yang panas yang, para... oh, yang kayak mutawa gitu ya empat iya. atik gitu ya, iya. ya. Hmm. tapi kalau yang yang modern majikan yang modernnya itu udah tahu oh. udah bebas kali ya apalagi apalagi yang udah berlibur ke Dubai deh langsung udah <SILENCIO> de <-gampi. SILENCIO> <SILENCIO> ini kan Dubai ya tahu Dubai tahu oh, Turki tahu gimana, Amerika itu hmm. iya merokok lagi kan iya tapi kalau yang penatik saya kerja sama orang yang oh, berarti nah, itu memang harus kita lihat majikan laki-laki juga hmm. masih cuek kita juga perempuan harus pakai baju yang gede-gede kita pembantunya, ya kan? Gitu begitulah. Hmm. Audi seperti itu sekarang, cuman tapi kalau di Arab, kalau di Dubai itu serik. Yang nangkap itu siapa? <laughs> kalau di Dubai biasanya, yang nangkap itu siapa? Si Abang Jago juga sama aja. Neng Lebo, uh. Lebo. <laughs> Kenapa abang jago sama aja? <laughs> Lupa saya si abang jago di situ. Itu baju abang jago di sana. Gimana sama bajunya? Enggak tahu deh. Kayak si, si ID oh. gitu, kayak si ID, kayak si Baba, Baba, Baba, Baba Arab. Mm -mm. Dia masukkan nyamar di sini. mah. suka nyamar di sini. mah. kadang-kadang. Oh tapi di Dubai itu kan pembantu bebas, Shay. bebas keluar nggak pakai oh, oh. uniform doang, Enggak. bebas sah. iya di sini bebas kalau di Arab Saudi kami seperti kayak saya kan kalau keluar tetap saya pakai jas karena lebih aman saya gitu oh, oh benar apalagi emang kita... saya G, kalau keluar oh. menian menian pakai abe Mm -hmm. Kita menentang itu mau sekarang kita mencolok kalau kalau apa mencolok kayak campuran kayak gitu atau kita pakai hubungan ya, keamanan kan? mm. gitu kayak manas, yeah. aman iya yeah, benar aku aku juga aku di sini juga aku selama aku jadi kurunannya itu nggak pernah itu keluar yang nggak ada yang uh, cadar tetap pakai cadar karena lebih aman <tuk> mungkin netnya itu nggak ada neng net kamu <tuk> <tuk> sekarang di jam berapa? oh, oh. ya wes matiin aja di situ nggak ada net yang itu mungkin. Tidak ada link YouTube.